Gianni Versas, lahir di Italia, pendiri brand Versas dan seorang desainer, dia tewas ditembak di rumahnya Amerika Serikat pada 15 Juli tahun 1997 oleh pembunuh bayaran bernama Andrew Cunanan.